oke okay, so guys balik lagi di game blue archive huh? ayo udah selesai oke okay, kembali lagi di blue archive yang dimana ini gua di video kali ini kita akan melakukan sebuah Tutorial, eh bukan tutorial ya, tips ya, tips bagaimana supaya cepat untuk menambah keakrapan atau trust uh, dari karakter kalian itu ya. Sebelum itu kita panggil aronanya ke sini. Oh iya, apa yang kau lihat itu ya? Hei, apa yang kau melihat? Wow, lautan oh nah. nah, ya? apa kamu nggak <laughs> tahu bahasa Jepang? Kita panggil, oke, langsung saja. Dan ini pun ngomong lagi. udah selesai. Oke. Okay. Nah di sini gue akan memberikan itu dimana caranya supaya ini, ini bagian di sini ini cara men trigger lah ya, cara men trigger supaya bisa mendapat SMS dari murid-murid kalian ini ya. Dan setelah kalian mendapatkan ini ya, sampai habis, kalian akan mendapatkan Live 2D mereka, oke. Okay? Itu hanya berlaku untuk bintang 2 ke atas ya. Bintang satu itu nggak bisa ya. Nah, contohnya seperti ini, boy. Nah, kayak begini contohnya. Ini adalah Yuka, ini pasti gratisan ya. Ya, kalian para player baru mungkin udah pasti tahu ya, Yuka ya. Yuka atau Yuki ya, gue lupa itu Nah terus bagaimana caranya? Caranya yang pertama ini di sini ada cafe ya. Di sini ada cafe di pojok kiri ini ya, di pojok kiri ini ada cafe Kalian bisa menambahkan ini. Dan ini reset katanya ini reset harian ya, random cara random ini dua hari sekali ya. Dan, ah, nah, dan kebetulan juga ini resetnya si orang ini nih. Nah salah satu contohnya satu ini kita pasang ini, ini siapa ini yang sadis ini orangnya gua nggak tahu nah kita spam saja ini spam terus sampai dapat hati ya nah ini ring kedua udah pasti kita dapat sms dari beliau Eh beliau ini kan siswa ya muridmu masa dipanggil beliau <laughs> wah wah wah, wah. Nah, ini pun juga sama ya. Pokoknya semua sama ya. Jadi, uh, jangan sia-siakan. Itu anda ya. Jangan sia-siakan. Nah. Ini katanya resep dua hari sekali ya. Setelah itu, salah satunya yaitu dengan memberikan hadiah ya. nih misalnya nih, gua beri hadiah ini ke sini nih dapat tuh. Dapat 5 jadinya, Duh. Ini udah lima, Katanya ini sampai enam cuy Untuk yang lainnya selain si Yuka itu ya. Oh, berarti satu lagi, Cuk. Oke, okay. salah satunya dari situ dan kalian akan mendapat Ini nih SMS nih. burset jadi 8, cuy Nah, di sini kalian selesaikan saja ini percakapan-percakapannya nih kalau gua ngerti bahasa Jepang ini sangat worth it ini lucu ini berarti kadang-kadang ada yang lucu ceritanya ya kan ini malu-malu ya nih teringat ini main game apa ini game gitar get ini ya ini ada pesan lagi nih wait kok ada lagi cuy pesan anu ini dari App Store menangkan juara satu, ring satu. buset ah, game ini banyak sekali hadiahnya ya. ya. intinya pokoknya dari situ ya caranya. Yang kedua ini dari sini nih. Nah ini yang di kiri kedua ini gua nggak tahu ini tempat anana apa anana. nih. Lokasi anana selek ring dua, ring dua. Nah itu dia gua tahu ini apa maksudnya ini ini ruangannya berbeda ini atau jangan jangan ini asrama kali ya ya bisa jadi asrama ini ya. nah kita asrama di sini kebetulan ada si roko ada si siapa ini sebelahnya gua nggak tahu yang di atas ini juga nggak tahu ini gua siapa gua kenalnya cuman si roko doang mari kita klik si rokonya ya ya betul nah iya betul kita klik widi kakak ini ternyata ya. Oke okay, kita mendapat Nuh, Jadi naik rank kedua ya. Dan ini juga naik. Dan, uh dapat 100 poin XP kali ini. Kalau nggak soal XP lah. Okay, naik ya. Oke okay, sudah. Selanjutnya di bagian ruangan sebelahnya ya. Apakah ada siroko? siapa tuh? Oh, bukan cok, dia lagi cu yang lain? bukan siroku? siroku ini guys masuk. nah di sini kebetulan juga gua sudah terunlock ini ini. Uh, guil atau apa ini? circle ya kalau gua lihat ini lihat ya, itunya translatenya circle tulisannya timeship <laughs> gue ketawa itu ada yang uh, dari grup uh, Indonesia itu ya grup Ar blue archive Indonesia nama guilnya itu ruang guru anjay ruang guru enggak tuh gua pengen uh, kantor guru aduh nih gua beli bikin saja lah ya Ya, kalian bisa gabung. Ya, gua coba dulu. Ya, snow ice, bisakah ini pakai spasi? Kalau bisa, alhamdulillah. Snow ice, ya. bisakah invalid string? Iya. berarti kagak bisa. Ya, bisa, kah? Terburu, ya. bisakah? Kan terburu, bisakah? hehehe bisa Anjay harganya 100 ya enggak papa lumayan ya kalian bisa join join ya welcome to kantor guru Oke eh, silahkan join gua terbuka ini ini gimana cara ngaturnya ya? welcome to kantor guru yeah. Yeah, free, ya ya ya ya itu join ya Oh ini anggota klubnya ini apa nih? Netes kah? Eh uh, tes. Wow, bisa cuy. Kantor tergur Waduh kantor gur dong. Ntar gue ganti ke kantor guru Silahkan komentar aja di bawah ya. Kalau kalian tahu ya. Oke, intinya tadi itu dia cara-caranya untuk menaikkan dari ring atau lope-lope dari operator, eh operator, dari karakter-karakter atau murid-murid kesayangan kalian. Oke, terima kasih jika kalian suka dan berman eh... Oke, okay, terima kasih jika video ini bermanfaat dan kalian suka dengan videonya, jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck. Oke, okay, gua ada Antrimolana undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.